Oke okay guys, Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Gimana kabar kalian Semoga Kalian baik-baik saja Dan kali ini Di video kali ini Saya akan Coba bagaimana cara Untuk memperbaiki Cincin laras Yang mudah lepas Ini karena apa? Waktu pematrian ini tidak ada apa? Ini tidak dikasih cacatan, guys. Fungsinya apa? Kalau dikasih cacatan itu, patri nanti mudah masuk melingkar di cacatan ini. ini tidak ada jadi mudah lepas kalau terkena tekanan apa angin lama-lama kocak -lama ini coba kita ukur kita sesuaikan saja sesuaikan di lubang sini supaya bisa masuk Nanti itu apa baterainya bisa masuk ke dalam sini, kalau kena tekanan apa angin supaya larasnya tidak hilang. Ya, nah, selesai guys. Tinggal apa? Finishing saja. Nih. Oke. Okay. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bagi Anda yang belum subscribe tolong di-subscribe, guys.